Dani diduga menyebut sejumlah kalimat yang tidak pantas saat orasi demo 4 November menanggapi laporan itu. Dani menyatakan Ormas Projo, Projokowi, yang melaporkannya ke polisi untuk banyak belajar hukum. Tulis ya. Ahmad Dani bilang Projo harus banyak belajar hukum, kata calon wakil Bupati Bekasi ini di kediamannya, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 7 bulan 11 tahun 2016. Ketua Umum Laskar Rakyat Jokowi, LRJ, Riano Osha mengatakan, apa yang disampaikan Dani saat demo 4 November membuat masyarakat Indonesia, khususnya relawan Jokowi, merasa tersinggung. Dalam orasinya, Dani menyebut sejumlah kalimat yang tidak pantas. Relawan merasa tersinggung dengan public speaking yang tak punya etika itu, ucap Riano bersama relawan Projo usai melapor di Polda Metro Jaya, Minggu 6 November 2016 malam. Riano mengaku mempunyai alat bukti berupa rekaman dan sudah menyerahkan ke polisi. Kami bawa alat bukti rekaman video saat Dani melakukan orasi, ucap Riano.